terbaru terupdate dan terhangat Sekitar lifestyle tentunya. Baiklah persahabat setelah dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ada sebuah ungkapan spesial banyak persahabat untuk kita semua alhamdulillah baru saja di channel YouTube Niales Entertainment di up video yang sangat luar biasa persahabat ya ketika di pantai Anyer. Bilar baru pertama kali naik banana sport sampai nyebur ke laut barang papnas tuh persahabat yang seru banget nih vlognya wajib kita dukung wajib kita nonton yuk mudah-mudahan tetap komponen selalu, selalu mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky pilar selanjutnya kita lihat juga persahabat sebuah unggahan terbaru dari Bang Dede Prawira, persahabat yang mengunggah sebuah postingan foto jaket tuh ada angka yang sangat luar biasa, angka 2407 dan Leslar Entertainment 1706 2021 ini luar biasa, suatu kebahagiaan dan kebanggaan juga untuk kita semua. Alhamdulillah, Leslar Entertainment selalu kompak dan selalu solid. Ada kalimat caption yang dituliskan dalam pusingan tersebut 24 empat atau tujuh bukan layanan delivery ya tujuh apa hayo tuh tembak sahabat ya makna arti dari angka tujuh terbentuknya Leslar Entertainment bang Dede Prawira tujuh 2021 nol enam tuh persahabat ya tanggal tujuh adalah terbentuknya Leslar Entertainment, yuk betul, kata Endang Wajina, pesah yang kita lihat juga komentar lain dari akun Wairaan Skor Fatima. Terbentuknya Leslar Entertainment tanggal 17.06 2021, tuh banyak sekali yang mengatakan bahwa tanggal 17.06 itu adalah terbentuknya Leslar Entertainment, persahabat ya, mudah-mudahan saja tentu kita selalu diberikan. Disuguhkan vitamin langsung dari idola kesayangan kita. Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga sebuah unggahan yang merupakan komentar dari Pak Ferry di akun Instagram Bang Dedi Prabu. sahabat, ya, kita lihat Pak Ferry mengatakan dalam kolom komentar, "Tunggu original version versi di edisi Last Love Wars dari kita, bukan dari yang lain." Wow wajib punya nih persahabat ya bakal ada original versinya nih Edisi Lesland Lovers dari kita bukan dari yang lain itulah yang disampaikan Lewat komentar oleh Malveri Fernandez uhuh, Ada versi Leslan Lovers coming soon katanya tuh Masya Allah banget ya Yuk kita sama-sama kompas selalu mendoakan mendukung mensupport Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah unggahan Yang dimana unggahan dari IGSnya Bang Fali Akbar yang Lagi-lagi Tim dari Lesnar Entertainment selalu membuat kita ketawa bahagia Dengan tingkah laku yang tentu disuguhkan Oleh tim dari Lesnar Entertainment Salah satunya ada tingkah laku dari Bang Fali Akbar Bang Dery yang selalu kocak banget di persahabat Ya memang luar biasa banget nih Dua orang ini Selalu membuat kita ketawa bahagia dan berikutnya juga kita lihat persahabat ada unggahan spesial Yang mana Leslar tim ini lagi naik kapal persahabat ya duh perjalanan kali ini lengkap banget Ada darat dan ada laut serta udara Mbak persahabat ya Mudah-mudahan saja selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Dan selanjutnya ada sebuah unggahan dari IG nya Pak Poli Mengunggah sebuah postingan nih bersama A.A.B. ini ya Masya Allah A.A.B. ini selalu tampil keren Dan selalu tampil ganteng banget Nih bersama ya pasti Mama Leslar terpesona Melihat kegantengan dari A.A.B. ini nih, Masya Allah luar biasa Tetap dukung, tetap menunggu kejutan bahagia Dan kita selalu mendukung Yang terbaik untuk idalah kesayangan kita masih menunggu cedokan vitamin selanjutnya Tetap stay terdapat dengan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Mengucapkan ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh